kuning-merah kuning-merah itu hilangin yang biru oh, ah! yo what's up guys kembali lagi sama gue di channel Bang bang wow. kali ini gue ingin bermain game PUBG Mobile di arena training Oke langsung aja kita gaskan di game PUBG Mobile ini nanti kapan-kapan gua bikin yang model klasiknya, ntar Entar lagi ntar ntar lagi kapan-kapan aja, oke okay. oke okay, langsung aja gua nggak tahu ini gua nggak bikin satu match apa dua match terus aja lihat a few moments later aja ya, gue ya kan PUBG Mobile ini kurang jago gitu Ya langsung aja. Kita ambil Uzi dulu biasa. Kita kalau ngrespang di Uzi, Bos. Uzi itu Uzi the best-best coreper. Best Team, let's go. Ya langsung aja. No. Ke mana mata cuy? Tahan kita hampir sakit sumpah no real ya real ya, real oke ya. oke okay, okay. saya enjoy tenang Jangan pakai emosi dulu so, kalau masih bisa cara Nope. Nice. nope. Walla, nope. nope. nope. Surprise, no. No. No. No. No. No. kalah cuy. Ya, gila. sampai kalah lah, sampai kalah lah, Bantai lagi lah. Ayo. Kan kalau kalau nasken gitu enak, bro. kalau mau motion kan mau kalah. Belum menang. Apa bahagia dengan kemenangan? Ya, yalah. Pala, bom siapa yang lempar salahnya hai, hai, oke oke oke hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Blue kill, blue kill, ya, yeah. Ah, Ya, awas-awas meninggal Kauri, Andai itu terlalu nafsu bos Andai itu terlalu nafsu Nafsi itu di bawah dari hati Eh Yang hati Oke kita Sop Mau ngebuk Ceganya Ceganya coq Oke oke Oke sabar, santai main, santai main, santai Masih aja kenang, gua udah ngumpet Oh alah janjow ini Yuk yuk yuk yuk Kanan kiri woi tapi Bede bede bede do beda Oke oke oke Enjoy santai relax Jadinya bawa tegang jadi bawa ngacik Maaf maaf maaf huker shell, oke shell, step apa step step, kawalah dari ya. ini nabat orang wah weh tiga dua cok ya ilah bantuin lah nomor dua ngapain itu btr itu namanya btr jars ya ilah kalahkan killing be careful you're losing the game The blue team doesn't have a lot of time left Ah susah nih main sama random mah gitu Mau main sama squad gue tuh pada, pada bensi semua kenapa ya Kenapa pada sayang sayangku Luka, coba Sabarlah, tahan dulu, sabar, tahan dulu. Dia maju, ahelam, capek dah. Allah uh, toh, oh, oh cukutkan, injet buah. orang oke langsung aja langsung lagi-lagi-lagi sekali lagi ah itu dikit lagi-dikit lagi kenapa gitu kenapa tim semua semua, udah bukan doang tapi mau satu lawan loh pribadi aja gua aja udah enak kali ini mau deh yang ronde kedua kambik skill cuk men Random gak ada otak, nggak punya alat, cok. Ber, coba musiknya blok buat tadi. Ya. Santai-santai. Team match, let's go. kenapa langsung saja. kenapa? kenapa? Ini ini ini yang di samping nice oh, <tuk> juga. tadi yang tadi. Musuh to. kenyataan musuh walaah oh, jalan cuy oke uji lah ya. oh, ya. kaget okay, okay, ku astagim astagim astagim astagim astagim astagim astagim astagim ya udah banyakin istipar cowok tel dulu bapak kancut kan? kan? nomor 2 kenapa nomor 2 ngumpet aja hei yuk hilang like Yeah, yeah. Ketan! Ketan Woy, tiga -tiga yang ya, ya, ya, woi, tiga-tiga yang apa ini sini dia? ilah. ini coy, ini <tuk> <Yalah> ini, <tuk> pink, kuning, merah kuning, merah itu ya wow ini ini i need a weapon kenapa wow, nomor 2 jauh btr dia dikaweh Ih gerah nabung lagi hari-hari kena bung dia tuh pasien banget tuh Apa kau ngepot? Kerosi kau ngepot ngepot gitu coy. Pen men motor gipi Halo guys, kita sini ya harus jauh Kalah lagi kacau Oh The red team and the blue team gitu, the kok me, the kena, kena gitu kok kena gitu enggak apa masalahnya gitu. satu lagilah lah kalah lagi lokal blue team bingkara. oh menangkan. udah dia yang aja lu aja dan kasih resbet kenapa asy orang turki jago-jago tapi bom gua pasti gua pesat kalau tahu atau kenapa kalau main goblok bet gitu. emang gua Oke okay lah, sampai sini aja di game PUBG Mobile kita. Oke, okay, jangan lupa subscribe, like, and share. See you next time. Goodbye.